Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers dan Leslar love Lovers dimanapun Anda berada Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini peminat, kami kemenyuguhkan kabar spesial bahagia dari Leslar Di kabar pertama sahabat ya ada clue bahwa Bunda Lesi Kejora itu akan tampil di acara Indonesian Music World 2022 Kali ini informasi dari Langit Musik Perhatikan dari simak baik-baik sahabat kalimat caption yang dituliskan oleh akun Langit Musik Siapa yang mau nonton Leodra, Lesti, Kejora atau ini di Indonesian Music World 2022? Live di studio RCTI? Nih ada 25 tiket nonton IMA 2022? Buat kamu dan temanmu, gimana caranya? Cek syarat dan ketentuannya di slide kedua. Jangan lupa upload foto kamu yang paling kreatif. Nggak perlu ribet pakai barang-barang di rumah aja. Good luck tuh persahabat. Dari kata-kata siapa yang menonton Leodra, Lesti Kejora, itu membuat kita tentunya yakin bahwa Bunda L insya Allah mudah-mudahan bisa hadir dan tampil memberikan kejutan di acara Indonesian Music Award 2022. Semangat warga Konoha dukung Lesti mudah-mudahan bisa memborong Piala Pada Hari IMA 2022. Kemudian juga persahabat perhatikan di unggahan Al-Kahfi, ini unggahan Babaji, diripas kembali oleh Kak Rosana Keles 24 lah Pastikan Babaji membuat warga Konoha penasaran, dan pastinya membuat kita semakin kepingin tahu persahabat ya. Babaji mengunggah foto pesawat, persahabat. Tolong cari tahu pesawat ini jurusan mana. Dan kita lihat jawaban di unggahan Keep Calm. Pesawat yang diunggah oleh Babaji itu adalah pesawat dari Amerika Serikat. Kita lihat kalimat caption yang dituliskan. G20 kemarin di Bali alias late Post. Pas mereka lagi di Bali, sekian infonya Tuh persahabat, ternyata Postingan babaji itu adalah Let post waktu di Bali, persahabat ya Acara G20 Mudah-mudahan ya, pokoknya adalah Kesaingan kita selalu bahagia Leslar, mudah-mudahan Selalu dilindungi dari orang-orang Yang tidak baik Kita lihat juga persahabat ya, komentar di sini banyak sekali diberikan Diantar dari akun Yurika Ayupurnama Mengatakan, ternyata-ternyata Let Post katanya tuh ya Bikin penasaran Mudah-mudahan pokoknya kita selalu menunggu Kejutan yang akan diberikan oleh Lesti Dan Bilar, kemudian juga persahabat Vitamin pun kita dapatkan Malam hari ini di postingannya Abi Ramzi, Abi Ramzi Mengunggah momen video call bareng Bunda Lesti, Abi Ramzi Saat ini berada di Cianjur Ada ucapan Terima kasih dari Abi Ramzi Makasih dede, mereka seneng banget Katanya tuh. Masya Allah Abi Ramzi lagi di Cianjur melihat korban gempa ya masya Allah mudah-mudahan Abi Ramzi selalu sehat, selalu bahagia dan selalu mensupport idola kesayangan kita. Kita lihat juga dia ya, komentar banyak sekali diberikan dia postingan ini. Di antaranya persahabatan dari akun Instagram Fawli Naster mengatakan Masya Allah gelis amat Istrinya Papa B, Bundanya Abang Fatih Masya Allah Kita lihat juga persahabatan tanggapan lain Dari akun Aisyah23517 Masya Allah Abi Ramzi, Memang kakak yang sangat tulus Sehat-sehat Abiramzi, Amin, mudah-mudahan ya Selamat berbahaya Pertemanan, persahabatan, persaudaraan tetap terjalin dengan baik antara Abirangzi dengan Leslar. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga nih ada sebuah kalimat. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Yang benci kita pasti ada. Yang nggak suka sama kita pasti ada. Gimana cara kita menanggapinya? Fokus kepada mereka yang mencintaimu. Tinggal-tinggalkanlah jauh-jauh mereka yang membencimu. Mereka yang bicarain kita di belakang itu tanda baik bahwasanya hidup kita jauh di depan mereka Dan mereka jauh kita tinggalkan di belakang Wow, kata-kata bijak malam hari ini Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Mudah-mudahan kita semua tetap kompak, tetap solid, tukung karya-karya Lesti dan Rizky Bilat Masih menunggu cindukan terbaru hingga kabar baik berikutnya di malam ini Jangan kemana-mana